Halo saudara-saudara sekalian Selamat jumpa lagi Bersama kami Dari kota Palu kami ucapkan Salam Damai sejahtera Bagi kita semua Video kali ini kami akan menampilkan Tentang persiapan dan acara Pengucapan syukur kami atas Anugerah Usia 70 tahun Yang dialami oleh Ibu kekasih kami Dimana pada hari ini tepat tanggal 21 Maret tahun 2023 Ibu kami berulang tahun yang ke-70 Merayakan hari ulang tahun adalah kebanggaan tersendiri bagi seseorang Apapun kondisinya dimanapun dia berada seseorang akan selalu mengingat hari ulang tahunnya dan terlebih apabila ulang tahun tersebut berkumpul bersama anggota keluarga dan sanak saudara tentu ini sangat merupakan sukacita tersendiri bagi setiap orang saudara kami adalah keluarga Kristen Toraja yang sudah berdomisili di kota Palu kurang lebih 50 tahunan kami bangga menjadi warga kota Palu karena di kota inilah kami dibesarkan dan kota ini walaupun merupakan kota sedang tapi kehidupan di kota ini berjalan cukup rukun, damai antara warga satu dengan warga lainnya dan semua bisa menjalankan aktivitasnya baik pekerjaan, keagamaan semuanya bisa berlangsung dengan baik sebagaimana apa yang diinginkan oleh pemerintah kita sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sifat kekeluargaan dan gotong royong masih terasa di kota Palu bukan hanya warga Toraja tapi kami lihat warga-warga lainnya juga dalam menyelenggarakan suatu acara mereka masih sering bahu-membahu saling bantu untuk menyiapkan acara tersebut Demikian juga yang kami alami hari ini Ketika ibu kami memutuskan bahwa Acara ucapan syukur ulang tahun beliau Tidak dilaksanakan di tempat lain atau Di luar kota Tetapi beliau lebih suka memilih untuk Melaksanakannya di rumah Bersama-sama dengan anggota Jemaat Gereja kami yaitu Gereja Toraja Jemaat Elim Palu bersama dengan keluarga kerabat dekat yang ada di kota Palu ini tidak ada raut wajah kelelahan yang tampak dari wajah keluarga serta kerabat kami yang datang membantu kami dalam mempersiapkan konsumsi dan akomodasi untuk penyelenggaraan kegiatan sore nanti mereka tampak bersendang gurau sambil melakukan pekerjaannya masing-masing bahasa yang mereka gunakan bercampur baur antara bahasa toraja dan bahasa Indonesia, kaspalu logat palu. Kita lihat, saat ini sedang dipersiapkan menu masakan sate garo. Garo adalah artinya diaduk-aduk, sedangkan bumbu dan daging babi yang telah dipotong-potong sama dengan bumbu sate yang biasa digunakan untuk sate yang menggunakan tusuk sate menurut jadwal acara akan dilaksanakan pada jam 6 sore waktu Indonesia Tengah dan sebelum jam 6 tampak Pak Pendeta kami sudah datang bersama majelis yang bertugas dan tampak satu persatu keluarga undangan dan jemaat sudah mulai hadir memenuhi undangan ibu kekasih kami acara ini dilaksanakan dalam bentuk kebaktian rutin rumah tangga dirangkaikan dengan pengucapan syukur ulang tahun ibu kami ya ibadah rutin tahunan yang merupakan layanan yang diberikan oleh setiap keluarga yang menjadi anggota jemaat Gereja Toraja Jemaat Elimpalu. Baik, Saudara, kita saksikan bagaimana jalannya. acara ini. Tidak <Sedan> ada Ya tidak ada <tuh> Saya hari Minggu Saya cari lagi itu di Warta Jangan-jangan lupa dia Eh tidak ada sih punya nama Bagaimana sebenarnya ini? Apakah saya masih terdaftar ini? Atau bagaimana? Dari Maret ini Jadi saya datang dari Toraja Sudah terdaftar di gereja Toraja Jadi se sekadar itu saja saya mau mengingatkan Karena ya, saya bilang Biasanya kalau nangani nah mintulang tahu kok Kira-kira tersanggang ke pipi, dia pun tersanggang pulang Jadi mereka senang Tapi ya tidak apa-apa lah Jadi itulah yang saya lakukan Terus kemudian Arkiles itu waktu tanggal 5 Maret juga itu Dia menulang tahun yang kesempatan ke Riro Jadi itulah semua kami yang sampaikan Dan cucu saya yang bernama Ivan Sudah menyelesaikan studinya di Untak di Fakultas Hukum Nah, terus kemudian kan rencana sebenarnya tahun 2009 dia mau ujian proposal tapi tadi diundur lagi dari eh, dosennya nanti dia tanggal 4 April dan nah, dia juga eh, ujian proposal di pertanian nah, terus kemudian eh, cucu saya yang perempuan dua ini sementara ikut magang di kantor pengadilan tinggi nah, terus saya punya cucu yang Eh, berapa ini duel duel <tuh> <tuh> <tuh> ini tidak lama dan sudah akan menyelesaikan semuanya <tuh> kan, di mbak um, yang di semua dalam keadaan sehat semua Jadi, itulah hmm. eh, apa yang kami sampaikan kepada saat sekarang ini nah, kiranya semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Dan kami semuanya boleh sehat semua. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami baik dalam susah dan luka. Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Itulah yang kami rasakan bersama dengan anak cucu saya. Ke 8 cucu saya dan lima, tapi sisa empat anak saya sekarang. Jadi itulah yang saya sampaikan. Jadi, ya mohon maaf kalau kami selalu ada kekurangan di gereja atau bagaimana. Jadi itulah yang kami sampaikan saat sekarang ini terima kasih iya <tuk> <tuk> kami terima kasih luar biasa sosialisasi <tuk> kan tanya tanggut hari ini ya biasanya kan memang ada muncul di di sektor memang ini ah jadi catatan buat kita nanti bu kami teruskan ke uh, ke ini masing-masing sektor ada. aku tidak takut bahaya ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumbu hijau. Dia ber... kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Yesus, Tuhan kita, karena itu.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 tidak ada yang kebetulan ini ternyata firman Tuhan yang disiapkan meskipun tidak terpuji nama Tuhan saya boleh hadir di sini di rumah keluarga tempat ini dalam pelayanan bersama ya di uh... dan tidak ada yang kebetulan lagi bahwa saya berjumpa dengan orang tua kekasih di sini ternyata oma ini tante ini adiknya Om David Aloreru Om David Aloreru itu adalah orang berjasa dalam pelayanan saya dari pindah dari Jakarta eh, dari Jakarta dari Sangala menuju ke Jakarta. Karena pada saat itu uh, kalau generasi sekarang namanya sistem penempatan ya. Tapi kalau dulu masih bisa dilihat potensi-potensi yang mau belajar atau ya asik coy ya. <laughs> ya, dari Simalungun ya. Orang saya ini orang Simalungun. Nah, lahir di Sadang tapi melayani di Simalungun dan saya di Jakarta lebih banyak dikenal ke Betasan di Kelapa Gading di Jakarta. Uh, kemudian salah satu yang menjadi orang tua kami selalu men support itu loh jadi terus studi, studi, studi, studi oh, berat banget di gitu. kita mau studi di Jakarta ya, seperti ini, pelayanan begitu apa namanya, kondisi yang begitu jauh dari kampus, tapi saya ya. lalu disupport, dan terima kasih bahwa selesai di dua tempat kuliah, dan bahkan selesai di salah satu uh, sekolah public speaking personality juga, saya selesai deh. Berkat tadi pada Om David ya dan semuanya itu selesai uh, last minute sebelum saya mau pindah ke sini saya ujian tesis itu tanggal, oh, ini saya datang di sini oh, itu komunitas di Jakarta Bogornya sama metong bukan cuma sebagai anggota jemaat terlebih juga betul-betul mensupport kami dalam berbagai macam bentuk pelayanan bersama eh, siap-siap menyanyi eh nanti menyanyi kau menyanyi juga gila aneh siap-siap siaran siap, siap, semua jemaah yang tiba-tiba tidak -tiba... ada itu yang yang dia pokoknya mama lu yang saya syukur adalah dengarin bahwa syukur adalah yang paling sehat dari semua emosi manusia atau emosi manusia makin kamu bersyukur atas apa yang kamu miliki maka bersama kemampingan kamu akan sehat dari semua emosi manusia Makin kamu bersyukur atas apa yang kamu lakukan, kemudian karena kita dalam bahasanya, pembalasan okay, uh, uh, yang dokter ke narkoba, wedding tour, bersyukur itu berarti enggak dari paling jiwa yang saya. Ibu, kemudian sembilan, kemudian anjing yang ketiga. Dan kemudian anak-anak juga judulnya, kemudian mengambil bersiapkan masa depan yang dituai Bapak Ibu sangat dikasih Tuhan uh, bersyukur itu satu yang paling inti banget dalam keluar dan ini Akan kehidupan, merayakan cinta Tuhan selama 70 tahun ada di dunia ini Selain bukan sederhana tapi betul, -betul bahwa Saya oh, mau kejar dalam uh, uh, seperti Dan Oma anak anak berteman. Nah, di dalam dia, apakah Oma Kristen sejak dari kecil Oma? <tuk> Uh, terkenal ya, yang namanya Aloren itu sakum itu uh, orang yang bagaimana kalian dalam diri teraja, oma sejak kecil. Nah di karena Kamu Tuhan kita, dan Kristus juga ada juga yang lain kan namanya Kristus ya. Kamu harus kokoh di dalamnya atau dengan kata lain menggenggam dengan sangat erat dan sangat. Ingat besok pagi, Coba nih Bapak Ibu bisa lihat ya Ada orang yang berat banget tuh pergumulannya Tetapi mereka tetap yakin bahwa Tidak mungkin Tuhan izinkan pergumulan ini Kalau Tuhan tidak bersama dengan kami Tidak mungkin Tuhan izinkan pergumulan ini kalau orang yang berpenggulan itu Sekali pergumulan itu tidak tahu bahwa Dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Mada itu kata manusia masakimu Nama masakamu yang berpenggulan maka itu sekalian poin yang pertama adalah parlamopo yang kita harus menjadikan kuat apa yang kita imankan tersebut kemudian di dalam dia itu menggunakan kata triparteo ya uh, happy birthday happy birthday to you happy birthday to you oh ma happy birthday to you happy birthday happy birthday Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, to you. panjang umurnya sehat padanya, panjang umurnya sehat padanya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Mungkin anak-anak bisa di sini semua, cucu juga ya. Yang ada di sini, ini kemahayaan tersendiri 70 tahun, ya Allah. Ternyata dua kuenya, Allah. Oh, selamat tahun. Ya. selamat ulang, ulang tahun, kami ucapkan selamat panjang umur kita akan doakan selamat sejahtera. Sentosa selama panjang umur dan bahagia. Maju kita oh, ya? biasa. <tuh> ya, anak cucu keluarga ya di ujian puluh tahun ini potongan, bukan evet, oh masih ada ya wah <sukur> uh, wow, ternyata masih ada yang lebih besar dari dalam ini. Si uh, oke okay. uh, sebelum kita menyiup lilinnya kita akan buat uh, minta Oma bersama anak cucu juga silakan berdoa ya kira-kira uh, Oma harapan-harapannya kepada doanya kepada Tuhan sejenak kemudian anak-anak juga silakan berdoa sejenak untuk ibu kekasih ya silakan lagi panjang umurnya sehat berani setelah itu Oma bersama Achilles yang akan menyuplilin lilin ya Panjang umurnya Sehat badannya Kuat imannya Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiuk, Kita hidup ya Tiup dirinya Tiup dirinya Sementar rumah Sementar rumah Nah, hitung saja dari 5 eh, ya, ya. sampai 7 ya, 7 sampai 1, 2, 3 7, 6 5, 4 3, 2 1 kayak tahun selamat ulang tahun rumah panjang umur Selamat selamat Adakah adakah perwakilan dari keluarga atau anak menyampaikan sesuatu untuk oma di sini? Bagi Bapak, Bapak Ibu yang dikasi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Uh, selamat tahun sama. Jadi, <tun kemuliaan> saya sebagai anak yang tertua di sini menyatakan bahwa kami sangat bersuka cita atas genapnya usia ibu kami hari ini 70 tahun dan pada saat ini juga saya memberi kesaksian bahwa sejak 12 tahun kami ditinggalkan Bapak Mama kami ini sangat tegar dan selalu siap menjadi orang yang bisa mem memberi jawaban kepada kami anak cucu di saat kami di dalam e, menjumpai masalah dalam kehidupan kami dan beliau selalu e, tidak ketinggalan zaman. Termasuk kayak tadi mengkritik apa yang dia rasakan tapi itu semata-mata dilakukan hanya untuk e, mungkin salah satu untuk perbaikan ke depan. Saya juga sebagai anak saat itu mendampingi beliau pergi ke gereja waktu hari minggu saya apa terlambat tapi saya berusaha setelah ibadah cari di imanat tapi saya dapat dan saya juga cari nama Muhammad tidak ada saya bilang tidak ada masalah ini. tapi ternyata diungkapkan malam ini dan saya rasa itu bukan masalah tapi itu sekedar kritik membangun untuk perbaikan administrasi gereja kita terdepan saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini terima kasih selamat malam Yesus Selamanya Pasat Sembunyak Nikmat suka surga Bagus kalian Percayalah bahwa kasih Tuhan Yang luar biasa itu Akan terus ada menuntut kita Melewati setiap fase kehidupan kita Hidup ini akan naik turun Namun percayalah bahwa kasih yang ada itu akan terus Merenkuhi hidup kita untuk kita bisa menemukan keindahan-keindahan karena itu, untuk koma, anak baju, cucu kamu semua, buka hati kami dan berdoa berkatnya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dan wajah-Nya wajah memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. kita tutup ibadah kita hingga ke jalan mendunia. Diriku lebih dekat kepadaMu di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantap. Ini pasti semua sudah menjauh karena pasti dikira corona, toh? Mana mo more sih di eh, di corona tuh. Nanti saya tanya-tanya dengan om dokter ini saya sudah satu bulan. Pertama mau dini kalau berkenan mungkin apakah besok malam kita mau pelayan Nah, ya kita langsung di situ dengan tim ataupun paling lagi 1 sampai 5 kita balik. Kemudian ya kalau kita sepakat besok kita nyanyi di sektor apa di sektor? Hanya juga nama sektor tanaman budidih. adalah aku yang di sini ditim oleh Bapak pemerintah Harbi.